Halo teman-teman, jumpa lagi bersama saya di Yulia di sini di channel kesayangan kalian. Yap, sekali ini ya, kita akan membahas membeli pulsa, dapat cashback 30% up sampai 7.500. Di zaman sekarang kan, apa-apa pakai cashback ya, mau beli baju, beli properti apapun, pasti dapat cashback. Pasti ada cashback yang berlaku. Nah beli pulsa pun juga seperti itu Kalian akan mendapatkan cashback 30% sampai 7500 di Telkomsel Gimana caranya? Simak video ini selengkapnya Pertama-tama kalian perlu download aplikasi yang dibutuhkan Yaitu My Telkomsel dan Xiaopi dan kalian perlu membuat akun di My Telkomsel dan di Shopee Pay. Caranya cukup mudah. Jika kalian pengguna My Telkomsel pertama, kalian cukup memasukkan nomor telepon Telkomsel kalian. Nanti tinggal klik buat akun. Kemudian kalian akan mendapatkan SMS berupa link konfirmasi. Berikutnya, kalian harus mempunyai Shopee. Daftar ShopeePay dan isi saldo, terutamanya langkah berikutnya, kalian masuk aplikasi My Telkomsel, kemudian klik "By Credit" atau "Beli Pulsa" di sini, kemudian tentukan nominal pulsanya, lalu klik metode pembayaran. Di metode pembayaran ini, klik Shopee. Dia langsung ada cashback 30%. Setelah mengatur metode pembayaran, klik tombol ini. Kalian langsung akan dibawa ke Shopee. Lalu selesaikan langkah-langkah di Shopee pulsa sudah masuk cashback sudah ada gimana cukup mudah kan caranya selamat karena kalian sudah mendapatkan 30% cashback dari Shopee. Oke terima kasih sudah menonton video ini semoga bermanfaat untuk kalian semua jangan lupa share dan komen dan subscribe bagian belum subscribe Thanks for watching, dan see you.